Pergi ke Papua, ketemu burung cendrawasi. Burung cendrawasi hampir lasirna. Shalom adik terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna. Hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 14 ayat 1-13. Yuk kita buka dulu. Roma 14 ayat 1-13. oleh terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas setiap anugerah yang kami terima. Hingga pagi ini kami boleh bangun dan bersiap untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya firman ini boleh menjadi pegangan bagi kami untuk melanjutkan hari ini. Dan roh kudus Tuhan yang hadir melingkupi kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Roma 14 ayat 1-13, kakak akan bacakan ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entah kaya berdiri, entah kaya jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa, menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari, daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu Ia melakukannya untuk Tuhan Dan siapa makan Ia melakukannya untuk Tuhan Sebab ia mengucap syukur kepada Allah Dan siapa tidak makan Ia melakukannya untuk Tuhan Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup Untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri Sebab jika kita hidup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 Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah Karena ada tertulis Demi aku hidup Demikianlah firman Tuhan Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku Dan semua orang akan memuliakan Allah Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab Tentang dirinya sendiri kepada Allah Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini yaitu "Kasih yang Mengekang". Sebagian besar pemuda Samoa diberi tato sebagai tanda tanggung jawab kepada masyarakat dan kepala suku mereka. Namun, ketika para pemain rugby dari Samoa berkunjung ke Jepang, yaitu negara yang sebagian masyarakatnya melihat tato secara negatif, mereka menyadari bahwa simbol itu bisa menimbulkan masalah. Demi memelihara hubungan baik, para pemuda Samoa itu pun mengenakan kain panjang berwarna kulit pada lengan untuk menutupi tato mereka. Kami menghormati dan menghargai budaya Jepang, kata Kapten Tim Samoa. Kami harap usaha kami dapat mereka terima. Paulus menjelaskan bagaimana sebagian anggota jemaat meyakini bahwa mereka bebas makan segala jenis makanan. Tapi yang lain, makan sayur-sayuran saja." Itu tertulis dalam Roma 14 ayatnya yang kedua. Kelihatannya ini soal kecil, tapi di abad pertama, kepatuhan kepada hukum Taurat tentang makanan menjadi masalah yang kontroversial. Paulus memerintahkan setiap orang untuk tidak menghakimi lagi, lalu mengakhiri dengan nasihat mereka yang tidak berpantang makan. Lebih baik tidak usah makan daging atau minum anggur atau melakukan apa saja kalau hal itu menyebabkan seorang saudara seiman menjadi berdosa. Ada kalanya, mengasihi sesama berarti mengekang kebebasan kita sendiri. Kita tidak harus selalu melakukan segala sesuatu yang bisa dengan bebas kita lakukan. Terkadang, kasih justru membuat kita membatasi diri. Demikian renungan kita pada pagi hari ini Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita untuk menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firmanmu ini Tuhan yang boleh menguatkan kami... ...bahwa kasih tidak seharusnya mengekang orang lain... ...namun justru mengekang diri sendiri. Membatasi diri untuk tidak menghakimi orang lain adalah suatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Untuk itu mampukanlah kami untuk mulai hari ini mengikuti apa yang jadi kehendakmu. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami menjadi pegangan dan pedoman bagi kami untuk melanjutkan hari ini. Pimpin sertai kami pada hari ini ya Tuhan, dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jaga kesehatan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi teruna.